Matlubu Ridho Waluzumuhu Demikian Itu dalam mencari Ridho atau Luzumuhu Yaitu menetap Tetap dalam keridoan Itu ada dua perkara Akhaduhuma Litafaruhil ibadah jadi salah satunya perkara itu li tafaruh, li ibadah Supaya apa itu eh, kosong, tafaruh itu kosong atau selesai lil ibadah ini bagi ibadah Maka yang demikian itu li anaka idalam tardo bil kodok fatakunu mahmuman Mas gulalkol abadan abadan maka karena sesungguhnya kamu apabila kamu nggak ridho dengan kodok fataku maka jadi kamu itu mahmuman susah juga masgulal kolbi sibuk hatinya selama lamanya ini kalau nggak ridho kalau nggak ridho itu otomatis apapun yang kita lakukan ini malah nanti menghasilkan itu susah mahmum ya mahmum jadi susah karena nggak ridho wong ridho itu kan malah grundel kan Wong grundel nih akhirnya gedumel dikongkon malah su susah jadi nggak ikhlas nuh lo nggak ikhlas itu malah nimbul nih susah jadi kerja ini orang-orang ini. Orang sesempurna kerja susah kok. Jadi, lewong ikhlas iki masono piye piye kan enggak ada itu namanya berat. Kata berat itu kan enggak ada. Kata sulit juga enggak ada. Karena itu rito di, dijalani. Tapi kalau enggak rito ini jelas nimbulkan su, susah. Jadi selama kerja itu terus susah ikano no. Happy happy ini gimana? Yeah. Langung lagi dari dandanan opora kerjaan nih dandan, kaiso dari dandanan kerjaan ini. Makanya orang bekerja itu itu atas dasar harus cinta dengan pekerjaannya, harus seneng ambek pekerjaan baru ini bisa menghasilkan kesempurnaan. Wis opoai. Senajan niku umpom, mau dianggap ubong niku mangko ino remeh pekerjaan nih, tapi tidak dicintai loh. Tapi sempurna sih bisa menghasilkan pujian. Menurut lo, lalu ganggu lo ya dipisui yang mencurahkan. Gimana? Soalnya apa? Ini kerja nih susah, lalu di ojo oh, caca, caca sedih nih, jamnya yokoyokoyok setahun. Niki gara-gara nih kerja ini, niki.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 Maring iba, ibadah, ibadah, jani orang kerja itu ada nilai ibadah Mali krono gak dumel, krono susah, krono gak ikhlas Dari ibadah apa orang? Orang kira dari ibadah, orang ada nilai ibadah Maka nih, dikini nopo nih if doa iftihitah hakikati sholat Nih kan inna sholati wanusuki Wah mahyaya, Wah lila iropilan. Sesungguhnya sholatku ibadahku nusuk nih ibadah. Maka ini nih oh Maka ini kira eh wong hakekot wong muhibin. Niku lah akhwalih ini. Tingkai wong muhibin jadi niku Ri, rido. Tingkai wong seneng niku Ridho Seneng nang Allah, ridho nang Allah. Seneng nang pekerjaan, yorido nang pekerjaan. Pekerjaan nih sampai bab ridho niku urip yori Pindah. la urip ridho niku enggak pawai uripe enteng ngono orang no kesuli. walaupun ibaratnya beban dek bunda ini ki, kuwata tapi dek like krono ridho Penak apa orang enteng uno, lu. mati yori dol ewang ridho, ridho niku mati itu bahis mati kersani. Allah penak bisa ridho aku tipat ini karo pangeran pokok angket dipateni karena gusti allah ridho. ridoh wish sebab sebab-sebabnya opoy oh kak masalah sing paling penting aku ridho dipateni gusti oh. surga para kiro-kiro ma gusti allah katen nyiksa sampai nih mentoloh para yang lain lalu culaga nih kum de, dewe no po anak buah gak pak manu terku pewenak udah entengan ya kan terus eh kan nampak nih wajahnya berseri-seri nyeneng no pun bisa sempur bisa bisa memuaskan juragan. kira-kira juragan iki mentoloh katanya lo bukan ayo. orang mungkin kan? mungkin makanya Ridho nih untung banget lah wasabiqunal kunal minal muhajiri nawal ansori Waladina taba'uhum piisanin radiyallahu anhum waradu an aadawlahu lahum jannatin tajeri tahta halan holi tinafiah abad dan dari kalvauzul an ada anu wasapi kun Orang-orang yang terdahulu, al-awaluna yang awal. Terdahulu katika ada awal barang dikunu. <laughs> terdahulu yo ya awal, awal yo ya terdahulu. Paduai. Tapi dikunu ayatnya ngonteng gitu, wacau aja. kan? Wasabi kunal awal. Jadi ah, orang yang terdahulu, orang yang awal dari kaum muhajirin, orang yang dari orang Islam yang dari Mekah pindah ke Madinah, itu disebut muhaji. Wal Ansori dan orang-orang Sahabat Anshor yaitu orang penduduk Madinah yang taat kepada Allah dan roh, Rasul. Waladina nah, taba'uhum dan mereka yang ikuti jejak para mujahidin eh apa muhajirin dan Ansor nah, biisan dengan baik mengikuti maka mereka ini rodiyallahu anhum Allah ini rido kepada mereka. Waradu dan mereka ridho anhu kepada Allah. Dari putusan Allah. Maka kalau orang itu sudah sama-sama Allah ridho dan orangnya ridho kepada Allah. Minta amin ini nyambung. Maka Allah ini nyediakan surga. Bahkan yang mengalir di bawahnya ini sungai-sungai. Kolidi fiha abad dan bahkan mereka ini abadi di dalam surga. Luni kulai wongri rido. Nah ini kini kumang loh mencurahkan wan, wisodilungan loh kaji barang curahkan nih. Ini badan krono anak buah ini dima. Nah, <hesitation> Bi kol kun abad dan bi anahu lima kana. Kaza. jadi karena apa? Mereka nih susah sibuk hati ini. Kenapa? Dijerone hati selalu tanya. Lima karena kenapa ya kok begini? no <tuluh> kenapa kok ya begini? Nasibku. no <tuluh> ya. Ini biasa nih kan uno. Bali maza. Karena apa ini? Ya kuno kata kok bisa begini? Uno modelli. Yo kan? Jadi kau yang nggak puas-puas uno. Jadi selalu tak tanya kena opo kok isong ini lah ya, ya kok malih ini udah terpurus saya garuk mangkok kafe putusan ini gusti, Allah, Allah. jadi roti anwa ashron makanya ini ada hadis yang masyhur ini hadis kutsi Yaqulullahu yakululohutang Allah Allah Dawuh ini namanya hadis kudsi jadi keterangan Allah Dawuhnya Allah diterangkan oleh nah, Nabi. Nah, ini kata Allah khalaqtul khaira aku telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Fatubal liman lil khair. Maka beruntung sangat tubai itu maknanya beruntung. Beruntung sangat bagi orang yang saya ciptakan lil khairi untuk kebaik kebaikan. Jadi untung lah yang diciptakan Allah memang di, diciptakan untuk kebaik, kebaikan lho. Jadi apa malah makanya sebaik-baik manusia itu mana yang bermanfaat bagi yang ya, lain. Otomatis ya itu lah paling Lah lah kebaikan sih, mau sok manfaat yang kancah nih, mosok kalah kalau sapi kebun sapi nul nguntung nih ayo cak basi cak kira baru ber ke, ke apa anu sapi enggak <tuk> badan oh, lu Gak, masalah ya apa untung susu nih ditol payu diombe ken kenek nyeger nih sampai tulangi enggak kan tulangi ini lu padahal niku kan kayak gak kangen hisot kenek di diolah jadi opo apa enggak kan yo tadi bekakas iso tadi larang regani kan gitu kan dorong ah, kulit durung dorong bulune es gak ono tele dong imawan tele kok niki kotoran iso payu lele menung so kira-kira sih gak manfaat ibu ya yuk amo es ngingkong-kong ngingoni ragil lemo ngamam mo es orang manfaati ngebotan makanya waajroitul kairo alayadai dan aku jalankan kebaikan di hadapannya. Ini terus ngalir, kebaikan yang apa? Apa itu gak untung itu mangko oleh kebaikan terus. Makanya ini, orang itu dilihat dari, apa itu, uh, lingkungan sekitarnya. Ya kan? Lek kumpulannya apa itu bejat, kumpulannya wong bejat, iya amoh malian. Amoh mbak, tapi, lah, Api ini, insya Allah, lingkungannya tadi. Api akhirnya mengalirlah kebaikan-kebaikan dari orang lain kepada diri. Dirinya Dirinya menjadi sumber kebaikan, akhirnya kebalikannya ada kebaikan ngalir pada diri. Nah, istilah no "pinpong", lah, apa yang berbuat api? Insya Allah, ya, oleh keapi, keapian. Lalu orang berbuat jahat ya. Harap-harap keapian. Orang nandur, lantur, lantur. Ini rio. Kati nyaluk cukul pari. Kira-kira apa-apa -kira, sampeyan. Raiso ngotainiku. Wawailun liman kholaktuhu lishar. Kata Allah. Celak dan celaka bagi orang yang aku ciptakan lishari untuk kejelekan. Jadi elek orang kumangko. Diciptakan aku memang jadi orang sengbeh. Jadi, wong sing eh jelek, duta kejelek, kejelekan. Makanya sampai ada sahabat tanya, ya, salah satu sahabat tanya itu Arjul. Jadi Saalan Nabi, seala Rasulullah SAW Anil anis Jadi dia tanya tentang setan. Siapa sih setan itu Nabi katanya? Kulusharoir jawabnya nabi seluruh kejelekan kejelekan, seluruh kejelekan kejele kejelekan. Diutus lah sopuai Maka ini niki setiap kejelekan Diarani saya setan. Maka begini begini nofonam ini Quran ono si sebut dengan saya ini si setan setan jenis menung. menung. Nah berarti setan dah seiring malian, nah bahasanya awal enggak badan tadi kata muda setan yang dah seiring. Gini lagi, tadi memang diperuntukkan untuk kejelek. kejelekan itu ya berarti setan itu. Tapi sama enggak mengetahuinya ngomong dulu gitu setan, enggak mengetahuinya. Gimana? Kurungu ya moring-moring kalau enggak Masa nama yang menelek, diloknya setan moring-moring. Mana juga ngomongnya setan ya. Nah ini, tadi diciptakan memang untuk kejelek jelas kan Ucuk heran lo nong uwong kata nih perbuatan ini jahat perbuatan nih, dosa perbuatan ini masih masih perbuatan ini ganggu orang lain yo kan itu jangan heran memang itu diciptakan kayak seperti itu sama gelem aja kalau ceritaan model mono makanya nak uco bilang ya uco sampai alhamdulillah wa diciptakan nong enteniki gelem taklim ini untuk mengenal allah nih kan <tuk> wah ini wah ajaroy itu ala alayadi juga aku alirkan keburukan atas hadapan dia. Begini ini anu, titip tak nokalam, ngalir keleahan ele ke Kau ya, woncone, kau jian wis, yuk kan? Golongan preman, yuk ya, anak buaya, yuk dopor peteng peteng kapehmu modeli. Gimana? Lah istilah ngalir kejelekan. Apa akibat dari perbuatan ini akhirnya disonggok di de pura nanyonggok <laughs> Ya udah kira-kira <gilom>. Gimana kan? <tuh> Jadi atas perbuatan ini, Dewa yang ngalir dalam perbuatan ini Katimatnya kejat-kejat kaya Orang bisa so mati-mati Wiss, nyawa di ini tenggorokan karung malaikat Kayak modelnya diculno Krok, nanti langsung Nyawa kayak pelayunya buwantar diculno jadi ditawar iki ngene ngomotot kan maksudnya moh aku moh karena aku sik kerasan ning donya ngono krasa ning donya ditawar ya karo malaikat uh, amun nduwe li matane saking nyonggo lorone mau angap cangkeme karena di ditarik sangko cang cangkem mari kok klek klek klek klek dicono bluk ngene apa kak bawa anter ngono utawa moncolot ana apa jenenge jombol jombol ngono ini ku empat kadai mati lah ee ee, eh leh opo man, jadi ak akibat berbuat, perbuatan aneh. Wa yewa wa ilun, summa wa ilun, nah, ini tambah, tambah dobel meneh, dan celakata, kemudian celaka, dari nih Allah, liman kola bagi orang yang berkata lima karena apa, wakaifah dan bagaimana. Lo ini ki, makanya sama jangan sekali-kali ngomong nol lima. Wakhaifa yo tekan sampe. Yo? Kereno apa? Bagaimana kok ini Ngono ya. Iki nek wong kan iki. Nggih. Yeah. kata-kata yang menyalakan orang lain itu ojo ojo sampe ngoten niku. Jadi kelima makarna apa? Kaifa bagaimana? Bagaimana kok bisa begini karena apa ini kok ini kurang apa? Ngono ya. Ini modelnya ngono, wae mboten lagi nah, lah kamu nggak tahu ngaji segojangan modelnya nih gimana lebih <tuh> ngajinya nih lebih seru dari malah apa hati-hati lah ini yang dinukil di dalam kitab Qud ya sahabat Sahibul -so Qud yaitu Abu Talib se so Abu Sahibul Qud walaqola Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik rodi Allah -an. beliau ini khotamtu Rasulullah saw Asrosinin aku melayani Rasul itu selama 10 tahun bahkan sejak kecil sahabat Anas itu masih usia tujuh tahun juga ikut Rasulullah bahkan beliau itu tidur itu malah dibawa kaki Rasulullah ini Siti apa itu sahabat Anas bin Malik nah, ternyata sahabat Anas bin Malik ini loh menceritakan famakola faal tahu jadi Rasulullah itu nggak pernah berkata kepada saya karena sesuatu Fa'al tuh yang aku kerjakan ya Lima fa'al tahu Karena apa kamu kok kerja begini Walali syair, Dan di, tidak bagi sesuatu Lima af'al ah, Lima af'aluhu eh, Lam af'aluhu ya yu. Ora agawi sopo ingsun ing suici wici, wici. Lima la fa'al tahu Kene opo kon kok gak kerja ngono. Ya, pernah Rasulullah itu. Jadi Rasulullah gak pernah mengerjakan mengatakan kepada Anas itu, ya. Jadi lima fa'al tahu kene opo kon kok, kok kerja nih, nih. atau lima la fa'al tahu ya. Rasulullah apa sahabat Anas gak gak kerja ya ora apa apa kerja ya ora kate di, di omeli. Bahkan walafishaiin karena laitahu lam yakun walafishaiin lam yakun laitahu. Nah ini Rasulullah itu enggak pernah berkata di dalam sesuatu ya yang ada, yang terjadi, yang ada. Niki, wah, laitahu mungkin ya, lam yakun enggak jadi walafishaiin. Atau lam yakun, di dalam sesuatu yang enggak, eh lima karena apa yakun an, ono, eh lam yakun ya, orang ono. Laitahu karena niki, walakola fisaien kana laitahu, menowo-menowo, menowo-menowo kata-kata meno, meno, yang enggak pasti ya. yo Aku laitahu, laitahu itu malah kata-kata tamani yang sulit di, sulit di, apa itu, terjadi. Ya, <tuh> jadi mungkin ini sesuatu lam yakun nggak tadi, wes ono atau lalafisayin lam yakun, laytahu. Jadi sing orang ono, wis mungkin kok onong, ku ora. Rasulullah Bahkan kalau sahabat Anas bin Malik ini dimarahi oleh keluarganya beliau itu berkatui, tinggalan anak, tinggalan, oh memangnya apa itu syai'un lakana itu barang kalau sudah diputus oleh Allah ya jelas itu apa itu akan terjadi besok di susah nong Tadi kadang-kadang kita ini hasil kita bekerja karena kadang -kadang sempurna, kadang-kadang nggak sempurna, kadang-kadang kecewakan, kadang, -kadang nggak bentuk bulat akhirnya jadi lonjong tadi kecol atau tadi bentuk sih nggak karuan, loh ikut ya babah jarno nulu, terjadi kok kadang-kadang terutama nih ibu ibu ya, ibu-ibu lah ono piring pecah, pior nulu nggak mau pora, kaya larang piringnya daripada sih pecah nulu, enggak, ya? pui suing, apa mana jurakannya cerwe wet nulu, keluar juga nopo benderi, gimana? Lalu selalu nggak pernah seperti itu. Jadi enggak pernah ngomel-ngomel lu enggak -ngomel, pernah ini Rasulullah <gulau> Lambyakun. tidak ngomong no kerjaan ikik kurang penerata Iki oh, apa kan kok ngapa kok ini mangkok oh, adik ini song ini ora katik ngineku ini ku Rasulullah jadi menengai lahono <gulau> kancah lo sing ngapa jeneng ya manusiawi kan keluarga nih lahono pekerjaan ini sahabat Anas gak be gak penerangan di nah, pisui akhirnya eh tinggalan tinggalan jadi ini dah tinggalan jadi ini Kongon inggal sebab beopo Iku si sesuatu ya lakana ya sungguh ik meng terjadi iya kan gak bisa kengong ini terjadi kar kuja di kerse Model mo tergo ini opo ayo <hesitation> kalau ngo wancen ngurat ta mu kesung ta ompon menetu kangala di pisi curakan ta u kangurat ta kesung nih pamet nih <laugh> mo tergo yo ngurut mangko